Senayan Park. Senayan Park kan ini kita? Aku baru sekali ke Senayan Park. Dikarenakan. Mau kemana, Bim? Oh yaudah, ntar lo makan di situ tapi ya pesan sendiri. Kalau mau terserah sih, gue sih ya hidup itu pilihan ya. Terserah sih. Jadi gue tuh nggak suka duduk di sebelahan orang yang bawa asap. Jadi berhubung dia jalan nama gue, bawa asap. Lo order sendiri kan Sonong. Grace. Grace. Aku sekarang lagi ada di Senayan Park. Seru banget. Tadi arah ke sini tuh agak sedikit macet karena katanya ada bola. Ada Indonesia lawan Thailand. Nah, jadi di Senayan Park ini teman aku tuh baru buka restoran Jepang. Namanya Izakayo. Iza Kayo, jadi ini kayak sushi gitu, susinya tapi beda. Nah Jadi kalau buat teman-teman yang lagi kepengen makan sushi, pengen coba tempat baru, datangnya ke Iza Iza Kayo. Ada tempat outdoornya juga, ada barnya, ada restorannya. Gemes deh. Aku pesan ini nih, aku pesan, ini aku pesan ini. Pesan tadi Lu pesenin gua apa? Oh sama sekali belum? Oh mbak Aku pikir tadi aku udah dipesenin Mbak, berarti aku mau tambah Seru ya? Mau menang atau sama? Menang, menang, 21 Awan Kamboja nggak Thailand. Oh, Kamboja? Iya, 21 kita Ini? Thailand. hilang Kamboja Oh, Kamboja. oh, Kamboja. oh, Kamboja. oh Canget <laughs> gua Tau capo, ya Spicy Brown Sushi Roll Mbak Debbie Mbak, tadinya sih aku udah pesen, tapi Aku mau ini lagi dong, Brown Hot Dog Sushi Ada Salmon Skin gak sih? Oh, Skin ada Mentai gak? <laughs> Oke, okay, yang ya, ada, ya. ada aja lagi mungkin yang Mbak Evi mau argumenasin buat Pak Ipan? Kita mau salmon yang pakai chips gitu nggak dia? Itu udah, itu udah kan tadi pakai chips. Aku udah pesan. Terus apa lagi? Mungkin daging mau lagi? Daging boleh. Daging diapain? Di uh, grill biasa gitu kita pakai ada. Tempura dia Mbak, mau tempura? Tempura apa terserah pilihin. Mau yang apa? Mau rimase? Yang unagi apa yang Moriwase biasa? Ebi. Eh Ebi. Yang Moriwase rimase berapa? Ini aja deh, unagi deh, udah ya, ya, ya. sayur-sayurnya Apa mbak yang aneh yang enggak ada di restoran Jepang yang lain? Ini gyoza nih? Iya, gyoza, gyoza-nya pakai cheese Iya, mau ya. ini? Pengen ya, ada yang kuah-kuah dong apa ya? kuahnya kita ada uh, chasoba atau ramen Apa, sukiyaki ya? Ada mbak, ini apa sih mbak? Kok oh, gini ke lemon ya. semua? itu jadi udang, oh, ya, udangnya itu dingin di kambal kambal. Oh nggak nggak nggak nggak nggak ketelan saya. Kali ini punya menu tahu, winternya ini terbaru pak. Topu di depan. Oh, Agak di situ topu ya ada. Nah. Tofu, ada di situ. Agak di situ topu ada. Ya, ada di situ topu. Masuk sini Kak, Ini menu terbaru uh, winter terbaru. Karena di sushi kayu eh, ini untuk menu ininya mengikuti nah, musik yang iya. Jepang gitu. Wow. Ya ini yang spesialnya Mama. Tadi saya bantu Ya di sini. Tadi, tadi aku sini. pesan ini kan. Tadi aku pesan ini. Iya okay, Cukup kali ya berempat paling cukup ya tapi pengen ada kuah-kuah deh pilihin apa mau boleh apa boleh terserah nggak jangan nasi kan udah ada sushi terserah aku ngikut sayang Hawayo ya ini Mas Abima Mas Abi iya dong belum apa iya makanya minumnya katanya tadi oca dong Okay. dia lagi itu <laughs> lagi live lah <lagi. laughs> dia jadi aku tuh sekarang lagi keliling di uh, restorannya Boga Group eh aku udah lama gak makan ini Pepper Lunch belum habis kaget lu udah nyampe lagi kata Abi macet macet macet katanya iya I like Pepper Lunch Spil kalungnya. Oh, kalung aku lucu banget. Kalung aku ini mereknya kalian pasti kaget terkaget-kaget karena ini mereknya Zara. Ini mereknya Zara, guys. Aku beli di Zara, beli di Eropa. Gemes ya? Live sama Bunda. Aku nggak tahu Bunda ke mana. Eh, Bunda kan tanggal 13 nyampe Indonesia. Lu mau ajak dia ke makanan. Mana? Gua tapi dia pasti gua mau ajak dia ke ke Putu Made ya. Dia kangen makanan Indonesia. Kalau Jepang-jepangan gitu-gitu kan dia udah biasa mau yang di kayaknya PIK deh, biar dia PIK ya kalau itu juga ada ya, di Perdes. oh kita, kita baru buka di central market, oh, market. PIK ya? iya, <laughs> <laughs> yeah, central market PIK eh, cuma kalau bunda ke sana jangan deh, An, pakai kecil, <laughs> kecil tapi sedikit ke itu ke yang PIRADES pakai oh, kayaknya PIK yang baru. ya kan dia belum pernah ke dia kan, nya apa ya? Lepi -lepi Lepi -lepi. Lepi -lep dia cuma bulan Jadi nanti Bunda bakal ada konser show di enam kotanya. ya. Endingnya di Bali. Jadi buat kalian yang pengen ketemu sama Bunda Corla, nanti kalian harus datang di konser comebacknya Bunda Corla. Persis anak laki muka botol yang nggak bisa. Uh. <laughs> Jadi konsernya Bunda Korla, uh, comebacknya Bunda Korla kalau di Bali Yang datang bisa, kapasitas bisa sampai empat ribu Gilar Peluklah diriku dan jangan kelepas Jangan kau lepaskan uh, Buat kalian yang mau ikutan Miss Mega Bintang Indonesia Hari ini udah rame, uh, bagaimana cara untuk bisa ngikutin ajangnya Silahkan buat teman-teman yang ingin punya cita-cita menjadi seorang beauty queen Dan siap go internasional, siap terkenal, silahkan daftarkan diri anda Sampai jam sekarang kurang lebih sudah ada 10 orang yang mendaftar dan di ajang aku nih aku kasih tahu ya semua yang daftar nanti aku akan undang audisi semua yang daftar aku hargain aku aku datengin audisi di depan aku semua Semuanya? yes nanti akan aku pilih di babak selanjutnya belum ada di pagean-pagean lain oke ya semuanya aku undang yang udah terregister mereka Ya, yes, semua dapat kesempatan yang sama. Daftar apa? Daftar SMA, bro. Yang berhijab boleh. diriku itu udah jangan.